Nextdog adalah peralatan aksesori telefon bimbit yang memanfaatkan kuasa telefon pintar ya di dalam bentuk sebuah komputer riba. Ya setelah menanti selama lima bulan ya kerana keadaan COVID di seluruh dunia dan juga masalah teknikal akhirnya package Nextdog ya tiba di depan pintu ya. Apa khabar kawan-kawan subscribers dan YouTube semua? Ya package Nextdog dan datang bersama satu risalah panduan atau Quick Start Guide Dan satu kotak yang penuh dengan kabel-kabel Yang diisi dengan satu pengecas USB-C dengan kuasa 18W dan Satu HDMI ke HDMI kabel yang sepanjang 100cm dan Satu kabel USB-C ke USB-A adapter Ya dan uh, satu lima belas USB-C ke USB-C kabel. Ya dan tidak lupa ya sebuah komputer NextDock 360. NextDock tidak mempunyai komponen seperti uh, CPU, ya memory, ya operating system, ya ataupun kipas, ya di dalam rangka badan komputer yang diperbuat daripada aluminium. Ya NextDock. Hanya sebuah rangka komputer riba ya dengan papan kekunci, skrin sesentuh yang bersama pad sentuh dan bateri yang tersedia ada. Ya, Next Dock memperluaskan telefon pintar sebagai komputer riba dan tablet ya dengan menghubungkan berbagai persisian pada Next Dock melalui penyambung kabel HDMI atau HDMI atas USB-C dengan mudah dan lancar. Apabila telefon pintar Samsung ya dihubungkan pada next dock ya Samsung DeX akan mengambil alih operasi komputer dengan menggunakan antara muka Android ya seakan pengguna berada ya di dalam persekitaran Windows ya yang dijana oleh telefon pintar Samsung. Ya segala pengkomputeraan dan pelenggaraan ya menggunakan kuasa dari telefon pintar pada masa yang sama, NextDock akan mengecas telefon dengan bateri 5800 mAh. Ya, kita boleh menggunakan OSD atau on-screen display ya untuk tidak mengecas telefon, ya supaya NextDock akan beroperasi dengan lebih lama lagi. Tetapan atau settings pada Samsung DeX ya, mudah dikendalikan. Ya untuk mengeluarkan suara dari telefon ya ataupun dari netdog itu sendiri yang menggunakan empat pembesar suara di depan ya dengan kuasa 1 watt bagi setiap buah yang mengeluarkan bunyi yang agak lemah dan suara yang tidak begitu baik Aplikasi yang mengikut tentuan desktop Samsung yang boleh menggunakan paparan skrin yang penuh yang tanpa ada sebarang halangan ataupun tundaan. Pengguna tidak akan merasakan perbezaan yang antara NextDock ya, dengan penggunaan komputer riba dengan papan kekunci tersedia ada yang bernyala dengan lampu belakang atau backlight. Ya bersama skrin sesentuh IPS yang berukuran 13.3 inci dengan resolusi 1920 kali 1080 FHD, ya dengan nisbah aspek 16:9 skrin lebar. Ya selain itu, ya tetapan boleh dibuat untuk memaparkan emulator telefon bijak pada skrin atau menggunakan Samsung Dex untuk skrin yang penuh. Sebagai contoh, aplikasi popular seperti YouTube, ya Netflix, Microsoft Office, ya dan juga Samsung Internet, yang semua perisian ini berjalan dengan lancar yang menggunakan emulator ataupun screen nextlog yang penuh. Sebab utama saya membeli Nextlog, ya adalah kerana Nextlog boleh digabungkan dengan berbagai peranti meja atau smart devices, ya seperti komputer riba game console ya dan sebagainya tanpa perlu membeli perkakasan tambahan yang berkuasa sendiri atau self powered hardware ya secara berasingan ya seperti papan kekunci ya screen monitor tetikos ya penyambung hub dan power bank ya untuk pengalaman komputer riba dengan desktop Samsung yang hanya akan menaikkan kos keseluruhannya Sebaliknya, NexDock ya memberi nilai yang tinggi pada pengguna dengan harga yang mampu milik dengan segala peranti yang tersedia ada ya di dalam sebuah bentuk komputer riba. Komputer riba penuh yang mempunyai port HDMI atau USB-C ya boleh digabungkan bersama NexDock untuk mencerminkan atau memperluaskan skrin ruang kerja. Ya, pengguna boleh jalankan berbagai aplikasi dengan menggunakan NextDock sebagai skrin tambahan. Ya, tetapan pada paparan Windows yang membolehkan pengguna bertukar ganti antara dua skrin. Kerja-kerja komputer yang menjadi mudah dengan membahagikan aplikasi ya, untuk buat kiraan kewangan pada satu skrin dan pada masa yang sama Melungsuri jaringan internet ya, untuk menonton video di YouTube, ya atau saja bermain game atas talian atau online games, dan tidak lupa ya membuat kerja dan kajian ya pada skrin yang kedua. Kerja kerja sekolah dan pejabat menjadi mudah dan seronok ya kerana NextDog boleh dibawa ke mana mana untuk selesaikan tanggungjawab kita. Dengan komputer dual screen Dengan tidak perlu berbelanja begitu banyak Saya gunakan NextDoc buat menyunting video mingguan Bagi saluran YouTube saya Uncle Bus Bike Camping and Tools ya Dengan aplikasi Movie Maker dari Samsung ya Dengan menggunakan telefon bijak Samsung Note 8 Dan NextDoc dengan skrin yang penuh Selama ini Segala video yang kawan-kawan lihat di saluran Angke Bass ya dirakam menggunakan Samsung Note 8 dan Samsung Note 20 Ultra. Mengikut ilham yang berdatang. Semasa penyuntingan video saya hanya menggunakan Samsung Note 8 dengan skrin yang kecil ya berbanding dengan screen Nextdog yang berukuran 13.3 inci. Ya kali ini Nextdog membolehkan movie maker menggunakan skrin yang penuh dengan Samsung Note 8 untuk menyunting video dengan lebih selesa. Aplikasi YouTube Studio masih belum lagi ya boleh menggunakan skrin yang penuh Ya, jadi saya hanya menggunakan laman YouTube Studio untuk menyelenggarakan saluran Angker bas. Next dog boleh berfungsi sebagai komputer tablet bagi Samsung Note 8 dengan melipat papan kekunci sepenuhnya atau menggunakan lipatan sebagai tempat letak skrin. Kemudian skrin sesento IPS ya digunakan sebagai input ia ya, bagi segala gerak isyarat yang responsif. Nextdoc adalah komputer mudah alih ya seberat 1.2 kg yang membolehkan kita membawa ke mana-mana untuk membuat kerja-kerja atau untuk hiburan. Ya selain Nextdoc ada alternatif lain dengan harga yang berbeza bagi telefon bijak seperti Samsung untuk menggunakan sistem dua skrin yang memberi pengalaman komputer riba dan komputer tablet dengan menggunakan kuasa telefon di tangan kita. Ya dengan telefon pintar yang menjadi pusat di dalam kehidupan digital seharian, ya Nextdoc dapat memanfaatkan kuasa telefon pintar di dalam bentuk sebuah komputer riba. Ya sekian terima kasih kawan-kawan ya kerana menonton dan kita jumpa lagi ya pada video-video yang akan datang.